Oke okay, guys, tadi saya kira itu kita harus mutar dari sini mutar dari jalan ini mutar terus nanti sampai di jalan yang sana terus kita naik ke atas itu dia tanjakan tapi kerani gradingnya katanya kita ke motor saja karena harus kita ke blok yang sana guys, kesananya lagi daripada jalan kaki sebenarnya bagi saya jalan kaki itu hal biasa, cuman yang pentingan kita pakai motor supaya agak cepat Oke, okay, ikuti saja terus. Guys, kembali lagi bersama saya, kakak pertama putra Papua. Oke okay, teman-teman uh, selamat pagi untuk kita semua semoga selalu semangat pagi Oke okay, teman-teman ini sekarang pagi ini kita akan grading TPH uh, Grading TPH yang kita lakukan guys ini ada beberapa kriteria buah yang akan kita nilai Ada kriteria buah normal dan buah abnormal guys Jadi ada beberapa kriteria-kriteria yang memang perlu kita nilai di TPH tujuannya adalah untuk menertibkan pemanen itu bisa pemanen buah yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pabrik guys. Jadi ini saya dengan kranig grading saya. Ini ada Pak Rico, Pak Rico yang akan setiap pagi itu atau setelah pemanen itu memanen buah dan keluarin ke dph dan menyusun step di TPH sesuai dengan susunan atau instruksi bahwa buah itu disusun di TPH mengikuti uh, uh, penyusunannya itu ada cara penyusunannya itu lima ke belakang, guys. Jadi penyusunannya itu ke belakang sehingga uh, kerani panennya itu akan mudah untuk menghitung buah, guys. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan menilai uh, buah normal itu ada buah mentah yang kita nilai, terus buah matang buah kelewat matang, jenjang kosong itu ada empat jenis kriteria buah nor uh, normal dan buah abnormal itu ada beberapa kriteria ada partinokarpit, ada buah banci jadi buah banci itu bukan saja manusia yang banci guys jadi ada buah sawit juga yang banci guys seperti apa buah bancinya nanti saya tunjukkan di foto guys. Jadi ada beberapa foto yang saya akan munculkan untuk uh, memperlihatkan bahwa itulah kriteria buah banci dan buah partenokarpi. Nah, contoh buah partenokarpi itu seperti ini guys. Jadi ini guys, ini buah partenokarpi. Tapi dia ada juga yang ini uh, dia partenokarpi tapi masih uh, sempurna sebenarnya. Contoh ini guys, jadi dia pertemukan. Tapi lebih banyak buah yang tidak jadi dan buah yang jadi itu cuma satu-satu guys. Nah, kalau buah banci, buah banci di sini akan muncul bunga-bunga jantan, tapi model buahnya itu agak kecil guys. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ikuti saja seperti apa uh, grading kita pagi ini. Ayo ikuti kami. Come on, let's go. Yes. Atau mata memuaskan, terus buah lewat makan plus sama tinjauan kosong terus yang itu untuk normalnya. Kalau itu buah abnormalnya itu biasanya apa saja? Hartono, kartu terus ini menjelaskan terus apa lagi. <tuh> buah batu terus buah hai, jadi yang tadi hai, bilang itu buah hai, bukan hai, hai, saja hai, <tuh> Ada juga buah kita yang banci guys, apa ya? Ya terus apa lagi? Itu saja. Mungkin ya. untuk buah abnormalnya ya. Buah abnormal itu buah banci, partikel kerpi, hakban atau buah keras. Nah buah batu itu, itu ya empat. Oh ya buah putus, putus jadi ada empat jenis buah abnormal abnormalnya nilai kalau buah normalnya berapa? apa saja? Uh, buah mentah, buah mata, matang, buah matang, buah kelewat matang, sama jenjang kosong. berarti ada lima kriteria yang dinilai di situ. Uh, jadi gimana hasil grading pertama kita untuk uh, punya Pak Nurdin ini? yang untuk berapa jenjang 1, satu, dua, tiga, empat, jenjang 5 jenjang berondolannya sudah lebih dari tapi ada juga sih yang sudah apa namanya batang sempurna jadi berondolannya banyak presentasenya mungkin di atas 12 persen ya yeah. oke okay, lanjut coba disuruhnya kita ke jalan kaki paling boleh, -boleh. oke okay, guys jadi ikuti kita punya penurdin nih sampai keliling ibaratkan keliling Oh iya nanti untuk yang TT18 itu kan ada yang TT18 tuh mungkin karena waktu itu kita apa ya suak jadi enggak terhitung TT18 TT 18 itu cuman nanti minta tolong untuk lapangnya jangan sampai di pangkas atau di toning biarkan saja pelepah kali ini curi buah saja Tapi kayaknya tanahnya bagus jadi bisa Tuh. kalau untuk tem nggak apa-apa sih. Oke okay, terima kasih untuk tontonannya jangan sampai lupa subscribe like and komentar teman-teman karena teman-teman tadi sudah mengikuti kami grading beberapa TPH untuk uh, kriteria-kriteria buah yang kita nilai teman-teman, saya minta teman-teman jangan sampai lupa guys jangan sampai lupa bro like, komentar, share and bagi-bagi sama teman-teman semoga semakin banyak like dan subscribe uh, bisa membantu saya untuk lebih banyak mengupload video-video tentang pekerjaan saya di dunia kebun teman-teman yang belum tahu tentang dunia kebun kita bisa share, kita bisa berbagi pengetahuan tentang dunia kebun kepada teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa subscribe guys, jangan sampai lupa subscribe-nya subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe dan terus subscribe ya guys. Dan jangan lupa like and komentar dan share teman-teman. Jadi ada ada pemain kita ini yang namanya askep saya guys, askep saya tapi askep saya bisa panen, guys. Jadi jangan sampai lupa subscribe, like and komentar guys. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Uh, sampai di sini dulu, teman-teman. Selebihnya nanti kita berbagi video yang lain, cerita akan berbeda, mungkin jenis pekerjaan akan berbeda untuk kita berbagi. Jadi, jangan sampai lupa, guys, subscribe, like, dan komentar. Oke, okay, teman-teman, sampai jumpa. See you, goodbye.